Saya akan menjelaskan tentang apa itu prasangka Pertama saya akan menjelaskan pengertian prasangka Prasangka adalah sebuah sikap yang biasanya negatif terhadap anggota kelompok sosial tertentu berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber prasangka Pertama konflik langsung antar kelompok Situasi di mana kelompok-kelompok sosial tertentu bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas yang kedua adalah pengalaman awal dan proses pembelajaran sosial seseorang Yang ketiga, kecenderungan seseorang membagi dunia menjadi kita dan mereka Dan yang keempat adalah cara seseorang memproses informasi sosial Selanjutnya adalah faktor penyebab prasangka Yang pertama yaitu diskriminasi Adalah perilaku negatif berupa pembedaan perlakuan terhadap orang lain yang menjadi target prasangkanya yang kedua yaitu stereotip, adalah kerangka berpikir kognitif yang menyatakan bahwa semua orang yang menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial menunjukkan karakteristik yang sama. Yang ketiga adalah jarak sosial, yang merupakan pemisahan secara sosial yang dianggap ada dan terjadi antara individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencegah prasangka. Pertama, mengubah pengalaman masa kanak-kanak Sehingga mereka tidak diajarkan untuk mengecam oleh orang tua dan orang dewasa lainnya Kedua, berinteraksi secara langsung dengan orang dari kelompok yang berbeda Ketika hal ini terjadi dengan kondisi tertentu, prasangka dapat berkurang Yang ketiga adalah mengubah batasan antara kita dan mereka Yang keempat, dengan menggunakan teknik kognitif Contohnya, dengan membuat mereka menyadari Norma-norma demokrasi dan standar yang menuntut bahwa semua orang berhak menerima perlakuan yang sama Yang terakhir adalah memberikan pelatihan kepada individu untuk berkata tidak terhadap hubungan antara stereotip dengan kelompok sosial tertentu Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya memohon maaf, terima kasih